berkuasa kini tiba sudah harinya hari mulia hari raya tua muda miskin kaya semua serupa sama sama warna baju raya di pagi raya Tidak kira bangsa, kaum agama, warna kulitnya Lupakan dan segala duka antara kita Bermaaf sesama kita lupakan segala Raya pagi raya Tidak kira bangsa Kaum agama Warna kulitnya Tumpahkan segala duka Antara kita Ah, Sesama kita Lupakan segala sembilan